Konsisten itu gampang diucapkan, tapi memang susah. Hello, it's Miraihan. I'm coming back with you guys with another topic. In this video, I'm going to discuss one thing, one topic that is really useful for those who still in beginners. So, beginners out there, shout out to yourself. And before we get into the materials. Don't forget to like this video if you liked it, and subscribe my channel if you would like to watch my next video, and then hit the notification bell if you would like to be notified once I uploaded next video. The topic that we're gonna discuss in this video is how to learn English from the basic things. I'm gonna change my language in Indonesian because I'm gonna explain this to beginners explain this material to beginners so I have to change it to Indonesian jadi saya harus menggunakan bahasa Indonesia ya yeah? alright without further ado let's get started nah yang pertama kalian harus bisa membedakan antara bahasa Inggris dan grammar loh bahasa Inggris kan punya grammar iya bahasa Inggris punya tata bahasa bahasa Inggris punya grammar English has a grammar tapi Bahasa Inggris itu tidak sama dengan grammar. Kalian banyak yang berpikiran setiap hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Kalian berpikir bahasa Inggris sama dengan grammar. Yah, udah dulu, udah nyerah duluan. Lihat, yah, grammar, yah, grammar, yah, malas yah, nggak bisa ngomong. Jadi, rubah mindset kalian dari Inggris sama dengan grammar itu rubah jadi Inggris itu sama dengan understanding. Yang pertama harus mengerti dulu. Merti apanya kata-katanya? Vocabulary. Kalian harus tahu vocabulary. -nya. Karena gini. Kalian boleh saja bisa grammar. Kalian jago grammar -nya. Tapi kalian gak bisa ngomong. Kenapa? Karena kayak gini nih. Kalian punya grammar nih. Grammar itu pola kalimat. Pola, pola kalimat. Berarti kan di dalam kalimat tersebut ada kata-kata. Ada kosa-kata. Ada vocabulary. Nah. Nah. Bagaimana kalian bisa menyusun kalimat tersebut menggunakan kata-kata jika kalian tidak tahu kata-kata itu bermakna apa? Nah, yang kedua, ulangi. Setiap kalian baca, apa yang kalian baca, kata itu ulangi. Misal, pen. This pen, pen. This is pen. This is a pen. This is a pen. This is a pen. dan sisir. This is a comb. Comb. Comb. Terus. Terus. Agar melatih your pronunciation is exercise, kalian juga melatih pronunciation kalian, kalian melatih otak kalian. Nah, itulah kalian melatih otak kalian supaya otak kalian itu terbiasa. Your mind is get used to it, your mind is get used to the words, kayak gitu. Karena itu akan masuk ke long term memory, otak yang bisa menyimpan memori yang lama kayak gitu. Kan. Nah, yang ketiga, nih yang penting konsistensi ya kalian terus lakukan itu terus dua kali, at least 6 bulan lihat progresnya dari setiap bulan satu bulan, dua bulan, tiga bulan, 4 bulan, 5 bulan apa ada yang dirasakan apa kalian bisa merangkai kalimat bahasa inggris itu dengan mudah kayak misalkan is there any bathroom here? Or, itu, itu kalimat tanya misalkan oh there's a bathroom so you can check out the bathroom kayak gitu misalkan konsisten itu gampang diucapkan tapi memang susah sah, sah. nah ada satu hal yang kayaknya lucu nih ada satu hal yang kayaknya lucu nih kalau dibahas karena banyak pelajar bahasa inggris, orang-orang yang belajar bahasa inggris itu cenderung mundur mundur dan ya udah nyerahlah. Susah karena mereka gini. Saya takut salah. Saya takut salah karena orang lain pasti hujat saya dong. Saya pasti dihina dong. Saya pasti dilecehkan dong. Karena salah saya salah ngucapin kata kayak saya salah salah katanya, salah ngapalin katanya bla bla bla. Gini. Kalau misalkan kalian takut salah dalam semua hal, bukan bahasa aja sih. Dalam semua hal, misalkan kalian pengen benerin laptop, kalian takut salah, gak akan jadi. Kalian harus berani saya buat kesalahan. Karena semakin kalian buat kesalahan, kesalahan-kesalahan-kesalahan, kalian buat kesalahan terus. Dan kalian memperbaikinya, bisa. Kalian bisa, karena bisa itu kan, bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa memperbaiki kesalahan, seperti itu kan. ya Jadi ini motivasi buat kalian ya oke okay. terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini dan don't forget kalau misalkan kalian suka dengan video ini like this video and then subscribe juga video video di sini, subscribe juga channel ini dan hit the notification bell supaya kalian dapat notifikasi jika saya mengupload video tentang bahasa inggris oke okay? oke okay. after this season you soon. See you in next video, bye.